Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review herbal ini ya spirulina 99 Jadi teman-teman uh, ini ada herbal bagus ya. Bagus nih Herba-nya bisa diminum ya. Nanti penjelasannya. Jadi ini berupa jamu yang isinya 50 kapsul yang ada POM TR nya jadi aman gitu. Nah, ada registrasinya kayak gitu. Terus eh, ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan tubuh, untuk daya tahan ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga diproduksi di Jogja. Nah, spirulina ini bahasa biologisnya itu Arthrospira platensis yang masing-masing yang isinya 500 mg. Nah, per minumnya 2 kali sehari. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman virulina ini yang sifatnya dingin itu ya. jadi kalau diminum itu eh, apa herba-herba yang sifatnya dingin ini eh, bagus untuk orang yang sakit dengan diagnosa sinrom panas, jadi dengan kondisi ini ya baik ya gitu, lebih bagus berbeda dengan madu yang sifatnya itu eh, apa namanya panas. Jadi kalau orang dengan gejala diagnosa panas terus minum madu malah jadi kayak gitu. Jadi kurang tepat terapi menggunakan madunya. Kita harus tahu dikonsumsi dulu apa. dan nah, itu eh, ya ini ya ini tutupnya kita buka dulu. Dan nah, ini ada tutupnya lagi jadi lebih aman gitu ya. Saya sudah ada minum uh, berapa kali ya dua kali ini dua kali. jadi ini bentuknya hijau ini. kapsul kapsul besar ini kapsul sedang ini. hijau baunya itu amis amis baunya, bau ikan, bau udang amis isinya banyaknya nah, ini. nah tapi kadang juga saya lihat kemarin tuh ada orang-orang yang uh, menggunakan kapsul ini apa? Pirulina ini untuk masker wajah nah, mereka bilang uh, supaya wajahnya bersih ya gitu cuma saya coba sekali ya biasa aja di yaitu ya, tadi kalau tapi memang ada efeknya untuk di wajah itu buat uh, menghaluskan dan uh, buat menyiapkan kulit wajah gitu ya tapi juga bisa diminum langsung Iya bagus buat uh, kesehatan tubuh itu Pertama yang saya bilang tadi, yang saya bilang kalau untuk diagnosanya si klien ini sindrom panas, nah kita bisa ini ini, ya itu dia. Nah jadi buat teman-teman, ini harganya murah aja. Ini kalau nggak salah, ini di sini saya jual tiga ribu di sini, tiga ya, puluh ribu aja jadi kan sudah lama Bahannya juga habis nah, jadi teman-teman yang mau silakan cari di nah, banyak kok model-model spirulina nama-nama ininya nama ininya banyak enggak cuma spirulina 99 jadi yang memang bahan aktifnya spirulina itu banyak nggak cuma ini ya teman-teman bisa cari di toko kerja atau dimanapun nah, ya saja untuk kegunaan ya seperti yang saya bilang tadi dia untuk menjaga kasian tubuh tapi terutama yang untuk penyakitnya segala mana nah, kalau, dia, kalau memang dia udah orangnya kayak toy, itu kayaknya kurang cocok deh Ini karena ini ya lebih karena ini. oke, oh, ya, penyakitnya sinirong dingin kayak gitu ya oke, itu aja semoga review R uh, Spirulina ini Spirulina 99 uh, bermanfaat ya sama gua marah, gua